みなさん pasang. Ya, nah, kita, kita, kita anda lihat ya, ya? ada yang berbeda ya kita ada di, nih. Ah, ada di, di luar-luaran. Jadi ya, kita ada di mana ini ya, mas? Ada jadi Rowo Jombor Rata. Ya. Jadi kita sebenarnya kita mau ngapain sih di sini Sebenarnya kita itu mau ngamen. Hmm. sini tapi ngamennya beda. Gimana gimana nih? Kan biasanya kalau pengamen kan hmm. dikasihnya uang. Hmm. Nah, kalau ini kita mintanya bukan uang, ah, tapi subscriber iya. doang. Oh, ya jelas doang. Oh, soalnya ya, apa namanya itu subscriber kita itu belum ada peningkatan iya, gitu ya iya. Kita tuh jadi masih jadi kaum-kaum YouTuber marginal. Oh, gitu. oh. marginal masih perjuangan ini. Ah, iya. jadi itu. Nah, maka dari itu menasang karena kita kan masih berjuang nih. Mm. Uh, mohon dukungannya terus ya kita yeah. sebelum nanti kita uh, nanti kita akan namen gitu di sini keliling saya mau keliling ya nanti ya yeah, pasti keliling oke okay, nanti kita akan keliling tapi sebelum itu jangan lupa bantuannya yeah. untuk subscribe, kalian Tuk subscribe like and share, share. oke okay, teman-teman jadi nanti kita langsung lihat aja ya kita motor rego gak Ayo oh, kapal kapal loh kapal kapal mari maritim I don't Thanks. ya yeah. uh, subscribe lagi like, subscribe <laughs> oke okay. sugiwa tunggu yuk kita pak jian cawas kalau dia pintu, harus nggak itu panas. Oke minasang itu tadi ya. Pisnasang yeah, ya. Right. Uh, Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah aman kita. Pagi. Mungkin agak nggak jelas tapi nggak apa-apa lah ya. Itu kan karena kita pengen cari apa? Kita pengen mengenalkan channel kita ya. That's that's right. Sang ya. Jadi biar kita lebih dikenal. Terus biar nanti juga pada banyak yang subscribe gitu. Jadi uh, buat kalian juga nih, ya jangan lupa juga buat kalian Untuk subscribe. To subscribe to like dan juga share, share juga. ke teman-teman semuanya, biar kita makin semangat ya. saya teman-teman ini ada saran atau kritik langsung aja ditulis di kolom komentar ya. komentar. kita udah, ini juga udah jam segini juga ya. Betul, kita segini. juga nggak bawa lighting, jadi uh, ini tadi juga dadakan kan, jadi kita nggak persiapan banget ya. Betul. tapi oke okay lah. tadi kita kalian udah sekilas tadi kegiatan kita tadi jadi siang sampai nah, mungkin ayo, malam ini, oh, sampai ya. malam sih ini. oke. Okay. Jangan lupa tetap nonton kita setiap hari Kamis, Kamis dan Sabtu, Sabtu jam enam sore, sore hanya di Kiseki Goku Channel. Channel dan Jangan selalu Kiseki Goku Kiseki